Ya sekarang buka di halaman 56, 56. Jadi tutulis, ini, ini contohnya ditulis dari atas baru ini kerjakan nanti yang dinilai. dan selesai nama? kita ya Pak Jalan song 13 Yeah. <laughs> 어, saat 아, 레인, Baiklah, <tuk> langsung saja ke Kita mau masuk. Saya dulu atau wow. kan sepeda selesai kalau tidak tahu. Ini baru. Masatuskan akan. Berapa orang? 2. 1 km. Buruh saya tadi yang anaknya. Kalau yang sebelumnya yang mesti tulis terus semua tahu susah karena bersabut sakit sakit susah susah sakit sakit sakit sakit sakit sakit sakit sakit sakit sakit sakit sakit satu, dua, <Nashuair> tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, dia teman Di